Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini uh, Mari kita bincang-bincang uh, Berita yang lagi hangat-hangatnya untuk uh, kita bahas uh, Yang pada minggu ini Pada pertengahan awal sampai pertengahan Agustus uh, Ramai diperbincangan Ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun eh, di pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi, baik di kalangan akademik maupun eh, para profesional, yaitu berita yang eh, dirilis oleh Detik.com, kemudian. Kemenpan RB sedang mengkaji kemungkinan ASN bisa bekerja dari rumah. Berita mengenai ASN bisa bekerja dari rumah itu, kemudian juga ada info mengenai perwira polisi yang dipecat karena tidak menjalankan tugas memilih tugasnya ojek untuk itu, mari kita diskusikan. Kita perbincangkan itu dalam video ini yang kita sepakat untuk diberi judul "ASN bekerja dari rumah, baik atau buruk" ketika detik.com. merilis berita ini eh, disertai juga dengan polling suka atau tidak terhadap wacana ASN bisa bekerja dari rumah saya mencoba juga ikut eh, polling dan saya bersikap setuju dengan itu ternyata jumlah yang setuju kalah dibanding yang tidak mau tahu dan yang tidak setuju uh, video ini memberi uh, wawasan uh, bagi yang uh, mengambil sikap setuju atau tidak tentu ada salah satu referensi dari Jangankan dari perbincangan kita dalam kesempatan kali ini, untuk itu video ini akan uh, membahas dari tiga aspek. Yang pertama, sebelum uh, kita jauh mendiskusikan tentang baik buruknya uh, ASN bekerja di, ru di rumah yang pertama harus kita paham fungsi ASN sehingga kemudian kita bahas sisi baiknya bekerja di rumah, dari rumah dan sisi buruknya ASN bekerja dari rumah kita mulai dari uh, apa Kita mulai dari fungsi ASN. Kita ketahui bersama, ada tiga fungsi ASN: yang pertama, fungsi sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa; yang kedua, fungsi pelaksana kebijakan publik; dan ketiga, melaksanakan fungsi pembangunan. Dari ketiga fungsi itu, ada yang di yang tidak maksimal bila uh, ASN itu bekerja dari rumah justru seperti fungsi perekat kesatuan dan persatuan bangsa menurut kami lebih maksimal kalau ASN itu tidak terkukum pada uh, ruang kantor walaupun di era media sosial sekarang uh, dari kantor pun bisa berinteraksi dengan orang yang uh, jauh tetapi Pertemuan fisik itu juga tidak bisa dinafikan jauh lebih maksimal dari sekedar komen-komen sapa-menyapa dan dengan eh, eh, dalam dunia maya. Jadi dari sisi fungsi ASN tidak ada yang eh, melanggar atau tidak ada yang membuat bekerja dari rumah itu buat kurang maksimal ASN dalam bekerja. Uh, yang kedua, apa sih sisi buruk jika ASN itu bekerja dari uh, rumah? Pertimbangannya, misal, mi, pertimbangannya ada. Kita bisa lihat dari tiga aspek. Yang pertama dari sisi SDM uh, ASN atau uh, PNS yang ada sekarang. Dari sisi SDM Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan secara matang Yang pertama itu dari sisi kualitas Salah satu pertimbangan untuk PNS itu bisa bekerja dari rumah adalah Sekarang eranya revolusi 4.0 di mana penggunaan Teknologi informasi itu uh, sangat dimaksimalkan, sangat mengemuka. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah SDM itu sudah uh, it-friendly, artinya sudah uh, sudah melek informasi. Uh, kita ketahui bersama seperti yang dirilis oleh. Kemenpan RI salah satu yang menyebabkan ranking Indonesia dalam kompetisi global rendah karena penggunaan teknologi informasi yang masih kurang memadai, sehingga SDM, ASN, atau PNS yang ada, apakah sudah mumpuni untuk ASN itu bekerja uh, dari rumah Sem misalnya kalau konsep dan sebagainya yang kedua dari sisi uh, integritas kalau dari sisi integritas sedangkan uh, sekarang di kantor, bekerja di kantor yang diawasi uh, setiap sudut dengan Diawasi dengan CCTV di, di setiap sudut, kemudian pe, ada namanya pengawasan melekat dari atasan langsung. E, aspek integritas masih e, diragukan. Banyak aturan, undang-undang yang mengatur baik itu e, aspek profesional maupun aspek etis dari ASN. Tidak bisa dipungkiri masih banyak ASN yang bermasalah dalam hal integritas itu dua hal itu yang perlu dipertimbangkan apabila ASN bekerja dari rumah yang terkait dengan aspek SDM kemudian dari sisi buruk yang kedua yang perlu yang kedua yang perlu dipertimbangkan, adalah mengenai job description yang belum merata kita ketahui ada PNS yang 8.004 ya, jam 8 masuk kosong kerjanya kosong kerjanya dan jam 4 pulang itu jangan dilihat hanya sekedar asn yang bersangkutan malas Minim kreasi, tetapi job deskripsinya yang uh, belum jelas, responsibilitasnya belum jelas, sehingga yang bersangkutan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Jadi PNS, jadi ASN, selalu harus bekerja sebagaimana WNA yang diberikan kepadanya, sehingga. Tanpa ada job description yang eh, jelas, asn bekerja di rumah itu eh, lebih banyak sisi negatifnya. Sedangkan bekerja di kantor saja eh, banyak yang cuma main kartu, main jatuh, update status eh, game online dan. Sebagainya, apalagi kalau bekerja di rumah yang jauh dari kontrol, dan eh, dari sisi buruk selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah eh, kecemburuan sesama ASN itu sendiri. Kita ketahui, eh, kita ketahui ASN itu minimal ada. Eh, tiga tiga karakteristik yang pertama yang berhubungan langsung dengan uh, masyarakat Itu ya seperti dokter tenaga medis di puskesmas kemudian guru harus tetap mengajar di depan kelas walaupun uh, bisa nanti di ke depan uh, dengan metode e-learning tetapi pada saat ini Metode tatap muka guru masih yang uh, utama. Kemudian, uh, ASN yang uh, memberikan uh, pelayanan uh, perizinan, di mana ada di front office, front office uh, perkantoran, mereka harus menerima semua berkas itu pun ke depan bisa disiasati. Sebenarnya. Ya, kemudian, yang kedua. ASN yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas eh, administrasi perkantoran misalnya eh, pengarsipan kemudian pimpinan kemudian keamanan kantor itu harus tetap ada di kantor yang mungkin oh, boleh bekerja di rumah adalah ASN yang eh, tugas keserianya berkaitan dengan eh, konsep berkaitan dengan perencanaan itu yang bisa bekerja di rumah nah, inilah yang menyebabkan adanya kecemburuan bagi mereka yang bekerja di, di rumah mungkin lebih santai ongkosnya mungkin lebih sedikit jadi tiga hal tersebut yang bisa dipertimbangkan dari sisi buruk sisi negatif jika ASN uh, bekerja di rumah Yang pertama dari uh, aspek SD, SDM yang pertama dari aspek SDM kemudian uh, job description yang belum jelas dan belum merata kemudian yang ketiga berkaitan dengan uh, psikologi ASN itu sendiri ada kecemburuan, ada yang mesti diharuskan masuk kantor ada juga yang bisa bekerja dari rumah <tuh> bagaimana dari sisi positif dari sisi positif tidak bicara dari aspek pengelolaan keuangan daerah tentu ada lima hal yang selalu menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu efektif, efisien, ekonomis equality dan equity dan keadilan dan pemerataan oh bicara efisien bicara ASN bisa bekerja dari rumah maka kita bicara minimal dari uh, sudut pandang efisiensi dan uh, ekonomis tentu kalau bekerja dari rumah dari sisi pengelolaan keuangan efisiennya biaya listriknya kurang kemudian ATK nya pasti e, menurun pemakaian ATK kemudian enable air kantor kita, kalau ada 100 pegawai tidak perlu kita menyiapkan 100 meja dan 100 kursi cukup aja tidak ada suatu e, aula tempat sekali-sekali diperlukan untuk e, meeting Kemudian, dari ASN itu sendiri Mungkin seragamnya harus lima-lima hari kerja Sekarang tidak perlu harus pakai lima seragam kerja Kemudian Yang kedua dari aspek positifnya adalah sebenarnya bekerja dari, dari rumah, dari rumah tanda kutip itu lebih memicu kreativitas karena suasana, suasana yang tidak formal lebih membuat ASN itu bebas berkreativitas dengan suasana rumah yang tentu didesain untuk kenyamanan pribadinya, sehingga pertama pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ide dan konsep. Kemudian eh, yang ketiga dari aspek eh, positif adalah efek lingkungan. Tentu kalau semakin banyak ASN yang bekerja di rumah terasa sekali di kota-kota pada hari libur itu jauh lebih sepi karena sebagian ASN bekerja Uh, di rumah jadi kemacetan itu uh, boleh dikurangi satu lagi dari sisi uh, efisiensi uh, mengurangi beban ASN ke biaya-biaya uh, operasional pribadi seperti tadi baju seragamnya kurang kemudian biaya transportasi uh, kurang kemudian waktu uh, yang dibuang selama perjalanan dari rumah ke kantor macet dan sebagainya sampai di kantor sudah mood kerja berkurang yang perlu yang perlu digarisbawahi adalah ASN di era revolusi foto ASN di era revolusi 4.0 ini adalah ASN yang dituntut Kinerjanya, sehingga bagaimana uh, pelaporan kinerja, pengawasan kinerja, dan uh, pengelolaan tenaga kerja secara modern, manajemen modern itu uh, perlu uh, dibenahi karena. Selama ini manajemen ASN Manajemen PNS masih memang Boleh dikatakan sangat ketinggalan jadul Oke okay, demikian Video kali ini ASN Bekerja Dari rumah Anda setuju atau tidak Tentukan sikapmu video ini memberikan bertujuan memberikan salah satu referensi agar supaya kita dapat bersikap dengan selanjutnya tetap semangat